Alhamdulillah, Purpacu yang didukung teknologi Qualcomm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita Republik Gadget One, two, three, come on. Di video kali ini Saya akan membahas Kelebihan dari Pipo V19 Yang resmi di Indonesia Sama sepertinya V series Sebelumnya Vipo V19 mengandalkan sektor fotografi segala atau sebagai nilai jual utamanya. Kini Vipo V19 membawa tagline Perfect Night Perfect U yang membuatnya tampak mumpuni untuk melakukan foto malam hari, baik menggunakan kamera utama maupun kamera selfie. Typo V19 mengandalkan sektor fotografi, bukan berarti keunggulan Typo V19 hanya pada sektor ini saja. Berikut beberapa kelebihan Typo V19 terbaru yang akan diulas pada beberapa poin ini. What? Ada 6 kelebihan dari Typo V19. Satu, panel layar E3 Super AMOLED dengan teknologi terbaru. Untuk layar Vivo V19 dibekali dengan tampilan seluas 6.44 inch dengan panel Super AMOLED dengan teknologi E3 OLED terbaru. Gak ketinggalan pula Vivo V19 juga mengandalkan screen touch ID dengan teknologi terbaru yang lebih cepat responsif dan pastinya aman Vivo v 19 juga telah mengadopsi rasio layar 20 banding 9 dengan resolusi hingga Full HD Plus 1080 kali 2400 pixel sehingga bakal lebih luas untuk menikmati berbagai konten di dalamnya kelebihan kedua dari Vivo V19 itu adalah 2 kamera dengan fungsi makro. Vivo V19 secara lengkap kameranya dibekali dengan kamera utama 48MP kamera ultrawide 8MP kamera makro 2MP dan kamera depth sensor 2MP untuk urusan fotografi kamera utama Vivo V19 juga dilengkapi fitur seperti super night mode untuk mengambil foto malam hari selain itu untuk urusan video kalian juga akan dibekali dengan teknologi yang ultra video dengan IIC yang mampu merekam hingga maksimal pada resolusi full HD 60 fps. begitu juga dengan hasil foto dari siang harinya yang begitu fokus dan bersih selanjutnya adalah uh, kelebihan dari Vivo 3. Kamera depan 32MP support Night Selfie bukan hanya sektor kamera utama saja Vivo V19 juga dibekali dengan kamera depan 32 megapiksel Super Night Selfie yang juga mumpuni untuk mel melakukan foto selfie di malam hari. Kamera depan Vivo V19 mengadopsi desain yang bernama Ultra o yang punya diameter hanya 2,90 mm sehingga Enggak terlalu mengganggu penampilan layarnya Kelebihan keempat dari Vivo V19 itu adalah Sektor baterai pada Vivo V19 juga mengalami peningkatan HP Android baterai besar ini juga enggak ketinggalan dilengkapi dengan teknologi pengisian daya khas PIPO yang mampu mengisi baterai secara lebih cepat Lubang pengisian daya pada PIPO V19 pun sudah menggunakan USB type C. Lanjut di kelebihan kelima internal besar 223. Kelebihan tipe V19 lainnya terletak pada kapasitas RAM dan memori internal yang dibawanya. Tipe V19 Pro membawa dua varian memori internal dengan kapasitas 128 GB dan 256 GB yang cukup besar untuk HP Android kelas menengah. HP dengan RAM besar hingga 8 GB ini juga masih menyediakan slot memori eksternal sehingga kamu bisa menambah dengan micro SD apabila masih merasa kurang. Saya rasa nggak mungkin sih kurang. Kelebihan terakhir dari Vivo v 19 adalah. Montel. Yang didukung dan Qualcomm, untuk mendukung semua fitur yang ada di dalam HP Vivo V19, dilengkapi dengan chipset Qualcomm Snapdragon 675 IIA yang menawarkan performa dan konsumsi daya lebih rendah. Vipo V19 juga sudah menggunakan sistem operasi android 9.0 Y dengan antarmuka One Touch 9.2 buat kalian yang suka bermain game HP gaming murah ini juga punya fitur pendukung bernama Vipo Multi Turbo yang meningkatkan pengalamanmu saat bermain game misalnya Cooling Turbo untuk mengurangi panas perangkat, Center Turbo untuk meningkatkan sekaligus menstabilkan VPS dan Game Turbo untuk mengoptimalkan game. Nah itulah dia si ulasan mengenai kelebihan Vivo V19 yang saat ini sudah tersedia secara resmi di Indonesia. Tulis komentar pada kolom di bawah ini untuk memberikan pendapatmu tentang video yang saya buat ini. Dan saya harus uh, ikutin biar terus mendapatkan update terbaru dari Republik Gadget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.